Masa ngejatuh sih aku nggak mau mau dah guys, welcome back to... Rama Papsi Nah, di malam minggu yang sunyi dan sepi ini <laughs> Kita kembali mau reaction salah satu videonya da video dari channel YouTube-nya Bang Kale nih guys ya Nah kita bakalan nge-reaction video yang lucu sumpah itu lucu banget videonya Nah sebelum lanjut ke video reactionnya Seperti biasa nih Aku mau teman-teman subscribe dulu channel YouTube Ramah Papsi Atau teman-teman juga bisa follow fanspage Facebook Ramah Papsi Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Dan aku juga lebih semangat dalam membuat konten-konten video reaction lainnya Nah gini juga nih ya bagi teman-teman yang mau request video apa yang mau di reaction Teman-teman bisa komen di kolom komentarnya Oke, okay, yuk Aku udah gak sabar sumpah pengen nonton videonya Bang Kale yang satu ini Let's go, bro judulnya para angku denjul nah, Artinya tuh ya Angku gue. Lagunya deh Sudah kok boleh jadi kunik tu ah. sampai ke piai bawah. Tu angge yang pun tu. Ha. Angkura punyo. Apa ununge sikur dudukmu. Oi, yo baba, yo banggalek yo. Mak, mak piak bak kunik dah. Kunik ni. Tu panden jua. Iya, tu Nampak ada cik kacik ah angkuren tu ah. Ah, ang kau penjago kunik golek tu. Kawas dulu, ke kanan Indonesia, ini tu be. Ah, misuh entah. Maladainya nak pergi begitu. Ah, benda dia anjak te tu nak kunyah. Eh, benar. Eh, ye ni duduk oen je. Eh, eh, eh, haragu ni mah. Madok madok premang kaden dia. Madok <laughs> nah. oh, madok premang kaden dia. <laughs> apa tu bukak. Satu dah muncat bangsa. Yang tu je. Bukak magak. Aku nampulin, lu, buka go. Hidup pentingaga nak mahala. Hidup segak. Ini mati segala orang ni. Wah. Dia kuih ni dulu sedekat dia ni. Ni. Bahar. nak manjik dah pandai ni, Jun. Eh, soal manjik mah manjik. Aging kat dia. Kan nak panjik betul nak habis. Dutup-betul kadang-kadang dia nak. Soang manjik, aging kat dia. Dutup-dutup Eh, sejak apa yang sejak... Sejak turun pesawat dulu tu ha? Betul kira Yang mana-mana teki tu ha? Man darat pesawat tu ha? salah. Indah permugarin ni, tinggalkan dia. Bukan bajing ni mencari ang. Bukan kaki dia. Anak saya sana, betul rompok, apa dia ni? Jangan macam ni sah. Kalau dia, dia hendak Ya, ya, ya, Kalau dia, tu ni. Hendaklah minang, tuh korang buka rompok. Iya, iya, iya. Dalam masajik, dalam rumah, yo. Ah, dia buka trompa. Dalam eh, yang tuh dalam pesawat buka trompa kawan. Cepat ni, macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau batang apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Ini kita kan kita kira patas saja tu mari tu ah. Kalau nanti nak kira dulu dekat tu macam ni. Kau je dulu. tu datang panjang ada angkan ada. Ah berasik dia. Oh berasik kau. Berasik lah, Teman yang bagi tahu yang berasik, bagi teman, -teman yang enggak tahu berasik. Iya, Sweet. Iya segala anjat. Sweet ya. Yeah. <laughs> Ang cari tangannya. <laughs> tangannya. Dia kena ni. Ang cari tangan dia. Nong, dia bawah. Amboang pula aman nak. Kan nyuwek. Kan Jadi. Jaminan terjamin. Jaminan terjamin. Ya <tuk> menangu, <laughs> baru ngamok baru. Mungkin mengamuk dah. <laughs> Ale mungkin mengamuk dan memanjek batang gini godang godang. Pesak ya, aduh mu dua kali. Yo, aduh ni satu dua lah, guys. Yo, yo lah, gua menyua. Hai. Pakalah siap harung kalah. Nih, nih, nih. Oh, gua satu Yo lah, dua, dua. Dire angkat pun okay. Eh, okay. jadi okay. gua okay. mah itu jangan main. Jangan main. Jangan Eh, ini dah. aja aja Sumpah ini tuh udah benar lucu banget Sumpah videonya. <laughs> sumpah -sumpah sakit perih <laughs> Oke okay guys, next Ini videonya juga udah habis Next, kita bakalan cari video bangkalnya yang lebih gokil lagi Yang lebih konyol lagi dari ini Oke, okay? see you Bye